Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 196 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS kelas 4 Baik, di sini ada tiga pertanyaan esensial yang perlu kita jawab di antaranya soal nomor 1 Apakah kalian tahu apa itu norma? Pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan adat istiadat? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian sebutkan? Baik, kita akan jawab dari soal yang pertama. Apakah kalian tahu apa itu norma? Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Kita lanjutkan ke soal nomor dua. Apa yang disebut dengan adat istiadat? Jawabannya adalah Adat istiadat adalah sesuatu aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal baik untuk dilakukan masyarakat. Soal nomor tiga, adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian? Sebutkan. Baik, kita akan sebutkan adat istiadat yang berlaku di sekitar kita. Ya, ada. Setiap daerah pasti memiliki norma atau adat istiadat yang berlaku. Contohnya, mencium tangan kedua orang tua. Ini orang tua ya, mohon maaf, kita akan. Kedua orang tua, ini mencium. Oke. Mencium tangan kedua orang tua sebelum pergi keluar rumah. Mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua.